Buaya dikenal sebagai salah satu pemangsa paling ganas yang menghabiskan banyak waktunya di air. Di dunia, banyak spesies buaya yang bisa ditemukan mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran paling besar. Spesies buaya dengan ukuran paling besar saat ini adalah buaya muara. Ukuran buaya muara memang paling besar apabila dibandingkan dengan spesies buaya lain. Panjang buaya muara bisa mencapai 7 hingga 8 meter. Sementara itu beratnya bisa mencapai 200 kg. Buaya muara yang pernah ditemukan di Sangata, Kalimantan Timur, panjangnya mencapai 12 meter. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Di Indonesia, buaya muara dapat ditemukan di berbagai muara sungai atau perairan dekat laut. Buaya muara juga dapat ditemui di wilayah pinggiran sungai Kalimantan. Sebagai pemangsa yang andal, buaya muara memiliki sebuah kemampuan unik. Buaya muara memiliki kemampuan untuk mengenali pola-pola gerakan yang dibuat oleh mangsanya. Hal tersebut membuat buaya lebih mudah menerkam mangsanya. Selain itu, tubuh besar dan kuat yang dimiliki oleh buaya muara juga mempermudahnya dalam menerkam dan membunuh mangsa-mangsanya. Seekor buaya raksasa sepanjang 4,5 meter ditangkap oleh warga Mamuju Tengah, Sulawesi Barat secara beramai-ramai pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 lalu. Reptil jenis buaya muara ini ditangkap lantaran sering muncul dan meneror warga dan anak-anak di permukiman setempat. Buaya yang telah meresahkan warga tersebut ditangkap berkat menggunakan jasa pawang. Buaya raksasa ini sering muncul di muara sungai, budong-budong, dan dikatakan menebarkan teror bagi warga sekitar. Para orang tua khawatir buaya yang sering muncul di pinggir sungai akan memangsa warga, terutama anak-anak. Sejumlah warga juga mengaku sering kehilangan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar muara sungai. Warga yang resah dengan kemunculan reptil setengah meter itu kemudian meminta bantuan seorang pawang untuk menangkapnya. Untuk menjinakkan predator yang diperkirakan berumur puluhan tahun ini, sang pawang dan warga harus sabar selama berjam-jam sebelum akhirnya buaya ini muncul dan ditangkap. Agar tak membahayakan keselamatan warga, buaya ganas yang sering memangsa ternak ini kemudian diikat di bagian mulut. liar ini kemudian langsung dievakuasi warga menggunakan sebuah mobil pikap ke lokasi penangkaran buaya milik warga setempat. Untuk mengangkat buaya raksasa ini dari muara sungai ke atas pikap, Butuh belasan warga. Buaya ini bahkan beberapa kali memberontak hingga terjatuh. Warga kemudian membawanya ke lokasi penangkaran yang dikelola secara swadaya dan ditempatkan bersama puluhan ekor buaya lainnya. Warga menilai cara ini lebih aman dibandingkan membiarkan buaya ganas mengancam keselamatan mereka, terutama anak-anak. Tawang dan pengelola penangkaran buaya mengatakan, buaya raksasa ini ditangkap warga lantaran sudah sering meneror penduduk termasuk anak-anak. Buaya tersebut sering muncul di dekat permukiman warga. Karena khawatir memangsa buah hati mereka, warga yang resah kemudian meminta dirinya untuk membantu menangkapnya. Selama setengah tahun terakhir, ada sebanyak 20 ekor buaya muara yang beranak pinat di sepanjang muara sungai,